Karena kita kalau masuk ke dalam mall ini, guys, uh, uh, masih dicek aplikasi, jadi aku tidak uh, mbak pakai kamera di situ, tidak sempat nambah buka kamera karena uh, di situ ada polisi dan juga uh, ada security yang uh, mau cek uh, aplikasi dan juga suhu badan kita, ya guys, uh, biasa karena masih wabah Corona. Nah guys, aku langsung masuk ke dalam. Jadi aku nggak sempat itu ngambil video ketika masuk ke pintu utama karena disitu sudah ada kameranya dan disitu ada polisi. Lima, Lima ujung mana? Lokasinya, baik bahasa nama anak istri net Maaf, <tuk> si anak-anak. <tuk> Maaf, <tangan> si tetaka. <tuk> Maaf, si anak-anak. Anak-anak, si anak-anak. anak Oh ya guys, kalian tahu nggak tujuan saya pertama sekali datang ke mall ini? Ke mall ini termasuk jauh loh dari tempat saya. Saya di Swedi dan juga ini mallnya itu di eksis 9 Ibaratnya kalau di Indonesia, dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat, ke Jakarta Pusat kali ya. <laughs> Begitulah guys, sakingnya kepengen saya itu makan, uh, makanan Indomie ya semacam Indomie lagi tuh lalu saya datangi beberapa mall pertamanya itu saya datangi ke ke warung Indonesia oh saya cari enggak ada guys jadi saya pikir pasti ada di mall kalau seandainya Indomie nya udah oh, terkenal pasti di mana-mana pasti ada di seluruh dunia lalu saya oh tujuan saya langsung ke sini guys jadi ini mall itu di exit 9 yang cukup jauh dari tempat saya, nah apakah yang saya cari ini guys, jadi begini ceritanya guys saya itu selalu nonton videonya uh, mbak paula sama mas baim dan juga uh, si baby kiano karena saya offense uh, banget sama beliau jadi saya setiap vlog mereka itu selalu saya nonton nah di vlog mereka mereka bukan saja tunjukkan oh, kualitas oh, vlog mereka tapi mereka juga promosikan indomie jadi rasanya itu rasa oh, katanya sih rasa oh, apa namanya itu rasa lemon hijau tanpa pewarna dan tanpa pengawet. Nah, selalu saya lihat setiap saya nonton vlog mereka, Mas Baimnya itu makan itu dan juga Mbak Paula. Jadi saya ngiler, guys. Jadinya saya naksir banget, guys. Ceritanya begitu. Nah, karena saya penasaran mau coba, saya datangi lah beberapa orang Indonesia tapi belum ada, guys. Nah, saya sekarang datangi mall yang paling besar kalau belum juga ada berarti belum ada diekspor keluar ke luar negeri ya Nah sekarang ini kita kan udah di sini guys ini adalah semuanya Indomie ada di sini ada Indomie oh, rasa kari ada Indomie rasa Oh sayur lengkap di sini guys dan ini adalah produknya Indonesia tapi e e nggak ada mau yang ada minyak. yang rahasia tersebut itu hanya ada online doang ada nih It security issue you didn't see if the Ini enam e real, sini guys ini bisa Ada di dunia, 12 ini 12 real, ini 12 real, 12 12 real, 12 real, 12 real, 12 12 real, 12 kita Oh, lihat ya, beberapa beras yang orang Saudi ini beras nih guys jadi kalau orang jarak Saudi ini berasnya seperti ini tumpuhannya ini semua beras kalian lihat sendiri ini beras ini beras jadi beberapa macam beras yang ada di sini tadi saya itu pakai bagi Jadi guys rupanya apa yang sa saya cari itu tidak ada di mall ini padahal ini sudah termasuk mall besar di Arab Saudi, di Riyadh, ini khususnya ya mungkin ada di Mekah atau Madinah mungkin ada. Nah sekarang kecewa banget saya guys penasaran rasanya itu mie lemon rasa, mie lemon, oh, hijau oh, rasa lemon tidak apa-apa apa katanya tidak uh, ada pe bahan pengawet dan juga bahan pewarna jadi kalau ada di sini di Arab Saudi itu guys pasti laku karena orang-orang Saudi ini kan nggak suka makan yang apa itu yang ada unsurnya ada unsur uh, minyak ataupun unsur uh, gemuk itu pasti orang Saudi pasti laris guys kalau di ekspor ke Arab Saudi gitu nah karena nggak ada yang kita mau jadi kita kayak Uh, lihat aja apa yang saya mau beli ya guys ini adalah baju-baju dan ini baju-baju harganya tidak terlalu mahal guys Eh uh, iya kalau uang kita palingan itu paling rendah di sini itu uang kita paling rendah di sini uh, 200 harganya karena uh, uang real itu kan agak tinggi ya penukarannya jadi uh, kita paling rendahnya di sini oh, yang ini bagian ini bukan bagian mall di dalamnya ya ini bagian carrefour itu itu oh, bag, oh, bisa bisa bisanya itu ada enam apa 300 lah atau 200 paling kecil di sini guys. Banget banget is, uh, ya, Halo Mas, aku ada di Carrefour. Mas, bisa datang oh, ngetarin bajunya? Oh, Mas berapa jam datang sekarang atau gimana? sureya kalau nggak ada 15 sureya <tuhanya> saya di sini semuanya mahal. baju anak-anak kita pergi ke makanan aja dulu ya guys kita lihat makanan apa aja buah buah atau apa Ini di sini udah